Harimau Sumatera yang terekam warga akhirnya ditangkap. Keganasan harimau Sumatera telah menerkam tiga warga di Kecamatan Redak, Pembarat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Akhirnya, ditangkap. Untuk diketahui, korban akibat keganasan harimau ini menimbulkan sejumlah korban. Korban yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21 WIB, seorang warga di Desa Guguk, Kecamatan Renah pembara Kabupaten Pringin Jambi meninggal dunia setelah diterkam harimau. Korban berinisial SD diterkam harimau di daerah Batu Tunggal, perbatasan antara Desa Guguk dan Kecamatan Marasiao perdekatan dengan kawasan hutan adat Desa Guguk Sabtu 25 September 2021. Korban kedua di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap pada tanggal 13 Oktober tahun 2021. Belum genap sebulan, warga Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Jambi kembali diserang Harimau Kasus serangan harimau kali ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Seorang warga hanya mengalami luka cakaran di bagian tangan dan punggung. Korban adalah inisial F, 55 tahun, warga desa Jaya kecamatan Renah Pembarap, Perangin Jambi. Korban ketiga di desa Air Batu, kecamatan Renah Pembarap, seorang pemuda di desa Air Batu tewas diterkam Harimau pemuda berusia 19 tahun berinisial Abi itu diterkam Harimau saat mencari sinyal bersama teman-temannya warga sudah takut keluar rumah tidak berani ke kebun dan beraktivitas seperti biasanya bahkan jejak Harimau pun sudah ditemui warga di pemukiman Desa Guguk terus meminta pihak BKSDA Provinsi Jambi untuk cepat mengambil langkah agar tidak menimbulkan korban jiwa selanjutnya. Berkat kerjasama tim BKSDA Provinsi Jambi, Babinsa, TNI, Polisi, masyarakat memasang beberapa perangkap untuk menangkap harimau kamera trap untuk memantau di sejumlah titik-titik tempat kejadian. Akhirnya. Usaha ini berbuah hasil pada tanggal 16 Oktober 2021 Harimau Sumatera ini ditampak Harimau tersebut langsung dibawa ke provinsi Jambi Terus nak kawa taku ini mas